Setiap waktu itu ada bagian istimewanya. Misalnya dalam sehari semalam, ada waktu keramat di sepertiga malam. Dalam satu pekan, ada hari Jumat sebagai Sayyidul ayam. Dan dalam satu tahun, ada satu bulan yang sangat dirindukan dan sangat istimewa, yaitu bulan suci ramadhan. Halo Sobat Abah dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Kenapa bulan suci Ramadan digadang-gadang sebagai bulan yang begitu istimewa? Apa saja keistimewaannya? Kita akan bedah satu persatu Keistimewaan bulan Ramadan yang pertama yakni bulan Ramadan sebagai bulan dilipat gandakannya pahala Rasulullah SAW pernah bersabda Kullu 'amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsaliha bi sab'i fa Setiap amal anak Adam alias manusia itu bisa dilipat gandakan dengan hitungan 10 kali lipat bahkan 700 kali lipat kecuali Saum kata Allah shaum itu adalah amalan dariku amalan milikku dan aku langsungnya akan membalasnya. Jadi kebayangkan sama sobat sekalian, ketika amalan yang lain itu hitungannya bisa antara 10-700 lipatan, Allah mengistimewakan sendiri ibadah puasa, dan Allah sendiri yang menjamin akan memberikan pahala langsung kepada orang-orang yang berpuasa, dengan lipatan yang tentunya akan lebih dari amalan-amalan yang lain. Yang kedua, bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan bermakna bertambah-tambahnya nilai kebaikan. Dengan adanya jaminan pahala yang berlipat dari Allah di bulan suci Ramadan ini, ini tentunya semakin meningkatkan motivasi dari orang beriman yang melaksanakan puasa untuk terus meningkatkan amal ibadahnya baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Itu berkah. Yang ketiga, bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Man imanan min danbi. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berdiri alias beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab alias ketulusan atau kesungguhan, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu." Yang keempat, bulan suci Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan lari, dan Hudal Bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai hudan, petunjuk, dan juga sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Diturunkan pada bulan suci Ramadan, tiada lain itu sebagai bentuk pengistimewaan kepada bulan suci Ramadan. Berikutnya, istimewaan bulan Ramadan yang kelima, yakni bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam yang istimewa, yang disebut sebagai Lailatul Qadr. Lailatul Qadar atau malam yang mulia secara sederhananya itu merupakan satu malam Yang hitungan pahalanya itu, lipatan pahalanya itu bisa lebih dari seribu bulan Kalau hitungan tahun itu lebih dari ukuran 80 tahun Jarang orang yang mencapai usia sampai setua itu Dan ini hitungannya mereka seperti beribadah seumur itu Berikutnya yang keenam yaitu yang terakhir Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Idadakola Ramadanu, sufidati syaitin, wa Abu wabul jannah, wa Abu Dalam hal ini, bermakna bahwa pintu kebaikan dibuka dengan seluas-luasnya, selapang-lapangnya, dan pintu kemaksiatan ataupun hawa nafsu manusia itu dijaga dan ditekan dengan dilaksanakannya ibadah puasa Ramadan. Nah, itu tadi 6 poin utama yang abah rangkum mengenai keistimewaan-keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita dan menjadi motivasi buat kita untuk menggapai berbagai keistimewaan dan keutamaan dari bulan suci Ramadan ini. Jelas? Baik, sobat abah sekalian, itu tadi pembahasan kita buat kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya buat sobat-sobat sekalian. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata abah atau Abah yang salah dan kurang berkenan. Silahkan tulis aja kritik, komentar, dan saran, dan juga masukan-masukannya itu di kolom komentar. Bebas. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan dukung terus channel ini dengan mengklik like, subscribe, dan tombol notifikasinya, biar lebih afdol. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya ke teman-teman terdekat ataupun teman-teman terjauh kalian. Oke? Hatur saya wunuhun buat segala perhatiannya, dan sampai jumpa di video abah berikutnya. Akhir kata, bila Taufiq wal Hidayah,